memakai hub drive ya saya menggunakan mid drive ini ya seperti ini saya menggunakan rantai oke jadi saya menggunakan gear depan 12T gear belakang Ya, menggunakan 32T oke okay. perbedaan antara hard drive dengan mid drive ya ada kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan hard drive ya itu nggak enggak repot tinggal pasang di arm, langsung jalan, ya. tapi kekurangannya torsinya kecil, ya torsinya kecil. sedangkan kalau kita menggunakan mid drive, memang agak sedikit sulit, repot ya. kita mesti bikin gear, mesti bikin pasang gear depan belakang dan rantai tapi keuntungannya kelebihannya mid drive torsinya tiga kali torsi half drive ya torsinya tiga kali lebih kuat makanya saya memilih memakai mid drive oke okay. dan ini ada box ya. Nah ini box ini semuanya baterai macam-macam isinya di dalam sini. Oke. Okay. Nah di sini juga. Oke. Okay. Oke okay, saya buka ya. Oke, okay. ini sudah saya buka ya. Isinya seperti ini, teman-teman. Nah, yang atas juga sama, yang di atas ada baterai, yang di bawah yang kuning juga ada baterai. Ini jadi saya menggunakan baterai double, ya. Dan di dalam box ini juga sudah saya pasang, sekalian masukin charger-nya charger sudah udah di dalam jadi kita kalau mau kemana-mana gak usah repot bawa charger kita tinggal bawa ini aja nih nih kabel ya tinggal bawa kabel ya. nih kita kalau kayak di sini nih nah jelas kali ya nah ini ya nggak ada jet. ya colok, oke, okay. nah ini tinggal kita cabut listrik, jadi kita nggak repot, ya. Nah, di dalam juga ada kontrolnya, ini kontrolnya ini, oke, okay. semua di dalam dan ini kabel motor dari bawah, ya masuk ke sini masuk ke sini oke motor ini saya menggunakan 48 puluh volt saya gunakan tegangan 48 puluh volt ya jadi dengan double baterai total semua 30 ampere Karena satu baterai ini 48 volt 15 ampere Yang di atas pun Sini sama 48 volt 15 ampere ya. Tapi ini hanya untuk serep Kalau di jalanan Baterai yang utama Abis nah, Kita tinggal pakai baterai serep Demikian untuk operasional ini juga kita nggak repot ya, tinggal nyalainnya kok kontak. Oke, okay. ini ada tegangannya. 53,5 volt. Ya, yeah. jadi saya menggunakan 48 volt. Oke, okay. baterai ini juga, eh, SPD listrik ini juga saya lengkapi dengan lampu ya ini lampu depan ya cukup kurang terang sekali lah untuk malam terang sekali oke okay. hmm. dilengkapi juga kami buat ada sen ya dilengkapi juga dengan buzzer untuk mengingat oke okay. nah di belakang sini juga ada sen semua sama sama lampu malam ya saya lengkapi dengan lampu malam untuk bel juga saya lengkapi dengan bel sepeda dan klakson oke okay. oke okay. gitu teman teman sekarang kita coba test drive ya berapa kencang speed yang bisa dicapai menurut perhitungan saya speed nya bisa 40 sampai 50 km per jam ya di 40-50 hour ya Oke sekarang kita coba tes drive ya oke oke okay, teman-teman kalau yang suka video saya silakan tekan tombol like ya dan juga jangan lupa untuk bantu subscribe agar saya lebih giat lagi membuat konten-konten yang menarik untuk anda